foto papabilar kareza dan Rudy saling ini sih keren banget persahabat ya momen spesial saat di acara press conference launchingnya produk Lesler Metaverse. kita simak juga persahabat di kalimat caption panjang yang dituliskan langsung oleh akun leslar Metaverse. Bertempat di Prestige Showroom, kami Leslar Metaverse resmi meluncurkan beberapa produk yang sudah kami kembangkan diantaranya. Adalah Metaverse, Rebels 80, Rebels vs Militech, Leslar Apparel, dan Chuan TV. Seluruh produk tersebut akan saling terintegrasi dalam ekosistem Leslar Metaverse besar harapan kami melalui platform games, rebel arcade atau rebels versus militech, rebels 80 Dimana di mana teman-teman semua bisa menjadi pro flyers rebels arcade dan berkompetisi juga platform video online cuantv.id dapat bermanfaat untuk masyarakat dan bisa menjadi salah satu saluran penghasilan. Terima kasih atas dukungan teman-teman komunitas Les Lovers, Les Larian, dan juga teman-teman media yang sudah hadir untuk mensupport produk launch Leslar Metaverse. Masya Allah, ini keren banget, persahabat, ya. Semoga Leslar Metaverse terus sukses, berkembang, dan pastinya selalu memberikan kejutan-kejutan terbaru untuk kita semuanya. Berikutnya juga persahabat ya, kita simak, ini ada tentunya info untuk warga Konoha. Langsung aja persahabat ya kita semua, follow akun Instagram Cuan TV by Leslar Metaverse ya. Ini salah satu produk Leslar Metaverse dan pastinya ini karya anak bangsa. Semoga semakin sukses dan jaya selalu untuk Leslar Metaverse. amin. Selanjutnya juga persahabat ya, kita lihat nih ada potret Abang L bareng Bunda Lesti, Masya Allah kita kangen banget ya. Tentunya kembali kita mencari kabar berita soal Abang L nih persahabat ya. Tentu kita tunggu saja langsung dari Leslor mudah-mudahan Abang L sehat, Abang L kuat dan pastinya Abang El bisa kembali aktif lagi ya untuk selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Doakan juga untuk keluarga besar Leslar mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Amin. Kita simak juga di unggahan selanjutnya ini ada potret Papa Bibi Bunda Leslie dengan pengawal pribadi Leslar. Wow, ini pengawalnya ini ya ini keren banget. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu tetap terjaga dengan baik ya kita selalu mendoakan dan tentunya kita selalu bersyukur Alhamdulillah Lesler dikelilingi oleh orang-orang baik Masya Allah kemudian juga persahabat ya di simak diunggahan IG-nya Bang Boril satu jam yang lalu Di persahabat ya mengunggah sebuah postingan lagi di perjalanan macet banyak mobil pada parkir di jalan kata Bang Boril Wah wow, kira-kira mau kemana nih Bang Boril kita selalu penasaran dan tentunya kita selalu mencari kabar terbaru dari idola kesayangan kita Semoga kita mendapatkan info-info terbaru ya mengenai Abang el terkhusus Mudah-mudahan ada tentunya kabar baik yang kita dapatkan dari keluarga, idola kesayangan dan tim Lesnar Entertainment Berikutnya juga persahabat ya perhatikan info mengenai polling online Demas Carming Male Celebrities 2022 Sementara di siang hari ini Papa Bilar masih berada di nomor 2 Dengan perolehan voting 8.748 votes Di nomor pertama masih Rangga Azob Dengan voting 9.375 votes Terus semangat warga Konoha Jangan kendor Tentunya terus kompak dan solid dukung idola kesayangan Rizky Billar Sebagai pemenang The Man's Carving Male 2022, tetap kita optimis dan tentunya kita tetap solid mendukung idola kesayangan kita dan jangan lupa juga untuk dukung Lesnar di Ajang Infotainment Award 2022 di SCTV. Dan kita masih menunggu cedukan vitamin terbaru dan pastinya kabar baik dari Lesti Rizky Bilar dan BBL Jangan kemana-mana terus ikuti channel Live TV Yang akan selalu memberikan info-info menarik dan pastinya kabar-kabar spesial dari Lesti dan Rizky Bilar Ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh